lo kreatif banget Bang Oh Bang Oh Begini rupanya Cara yang kreatif ya guys Cara menyambung sendal yang Sudah putus ya Untuk bisa dipakai lagi Ternyata Abang ini bisa loh Memperbaiki sendal yang putus ini ya guys Sendalnya udah tersambung Jadi layak untuk dipakai lagi Nah, oke, okay. okay, sekian dari saya.